banyak eh, ya anak ini ya anak sembilang ngerib Sembil, kan tempat di sembilan e, oh. iya nah itu Mas Surit Mas Surip, nelayan desa Ambulu Oke lagi miang-miang bubunaga soalnya di kampung desa Ambulu lagi rameh menggunakan alat perangkap bubunaga di lokasinya di laut masih laut Desa Ambulu. Jangan lupa like, subscribe Di channel Father Dupel Assalamualaikum bosku, pagi ini bosku kita bersama Mang Surip lagi berada di laut. Mang Surip hari ini lagi mau mengangkat perangkap pupu naga bosku. Kita lihat aja bosku, oke yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku kita ikuti terus bosku itu tengo banyak ya eh, anak, -anak ya anak 9 Irif eh, tempat di iya eh, gua Sembilang. nah itu Mas surip. Mas surip nelayan Desa Ambulu Pasang bubuna Mang surip. 12 12 buah pepu naga Ada sembilang, ada ikan sembilang, kepiting ada, bos. Loh. Baru satu. Lo. Paru mengangkat bubunaga langsung dapat kepiting batak. Tering. Batak. Wahari dijual hampir aku wes ini. 75, lima. Tujuh oh, lima, lumayan ada ikan sembilangnya dapat tuh ikan sembilangnya baru dapat satu pitingnya dapat satu tapi kayak batur-baturnya kasih nguruning kan pasang kan trip ah tuh oh, ente dewek kan berat guru e, hmm. kan oh. langsung guru e, iya namun kandak-kandak ni batur sih pada melmeluan ya rek nggak, kayak tahun karena lumayan, kayak tentang kurangnya si, kurangnya hilang ya, kaya, Iyi. berarti ke piting, nih, kaya. Nuh, kata, ke iya, ke ya kepiting di lokasi kena, ya. mau kata, iya kepitingan anarkani ya riba, kata mangsurip di lokasi sini banyak-banyak kepiting udangnya enggak begitu banyak Jarang. soalnya memang surip sendiri uh, mencarinya mencari kepiting bukan mencari udang tuh di sekitar sini bos banyak mangrove mangrove ini dulunya tambak ya Rip ya tambak-tambak milik warga cuman kena abrasi jadi tambak. kayak gini tambaknya terbengkalai enggak diperbaikilah oleh sang pemiliknya soalnya setiap kali perbaiki ancur lagi tanggungnya oleh gelombang laut makanya dibiarkan Tidak ada lagi urangnya uh. ada urangnya ada ya emang seribet eh okay, tahu rekening apa depanku mhm. Tuh, kepiting mana Kepitingan namanya Rip. Namo. namo kepitingnya dapat lagi katanya, Bos. Ini prosesnya sama, Bosku. Proses memasang bubu naga di laut sama di sungai, prosesnya sama. sama. Ada patoknya, patoknya, ada patoknya tuh. Kalau nggak dikasih patok atau ceblok e, lah, kata orang carinya Ntar hanyut terbawa arus Kalau di sungai pun kayak ya, gitu bos Pakai patok Tuh pitingnya, hmm. pitingnya. Udah ngantik ya Gue sih sing balong Wadon, semua duniar. Wadon, hmm, dok harapan kan, itu. Dok. Hmm, dok, pitingnya piting betina bos. Kemungkinan bertelur. merah, pas. kalau penampilannya merah kayak gitu pasti lagi bertelur. buru tak hmm. enak luru kepiting Oleh Si ciba kurang sekilo di dalam dapat 2 urang lah pasangan ya pasangan kurang pasang yang sewaan hmm. yang ini sewaan ini sewaan yang sewa aneh, nah, -tahun. Nah. yang yang kerja ya, sangat terang ya. hmm. Tau orang kanepal Ini kan sembilan Kurangnya banyak Kurangnya banyak Diungut, Pak Ibrahim. Iya, Iya, beli waktu. Orang, Pak. orang. Paling mau nampak. Iya, tapi si daging. Buang Iya, Iya. Iya, Iya. Iya, di Iya, Ke